nang wae sapa sapa ya kuwi kampung anak e sultan kabeh tekan tekan ya. No baru guys oh, ayo ya, yeah, jalan oh iyaan motor anyar, oh, tewa anyar, jos jos, itu non mantanku mas. Uh -huh. kok Tunggu. Tunggu. mas anis hmm. iya mas kok larat loh mas Bapu -bapu. Apa, apa apa ini mantanmu iya. ngene ini -nge mantanmu ini <laughs> mantanmu Mantan kaya ini kok kendi mantan kayak gini kok ngap dapurannya muantan ngisin, ngisin dewe des ngomong kan ya deh, mungkin selalu selalu lambi prombeng itu yang nemung ini yang ames belagu-belagunan ntar kok ini kue reti kampung kini anaknya wong sultan kabelera kayak kue kue kok gede mizin kue ini yang mantan mizin disi aku kok mas kue ngomongin sok ngomong kila kue disi seneng aku sapore cinta aku sapore dulu ngomong kila Orang tak akan cantum, Mas Umre. Pickup doh, bulat duit motor HP, rumah HP orang. Kok yang ngini biru panik? Apa ini? Lu tank motor lagi, Bang. Pencetnya ke, pencetnya kros. Kita Iya, Mas, kalau nih, sering pakai ini saya itu aku sukses kok ini, Disini tapi no. Bu, ini siapa sapa mau gak ke saya kenal. eh, manora mau di? Manora apa bu? PCE. Ya, aku manora bos kiki kok. Tak Orang balik balik masuk kante ini, ini, bosku, masuk tapi ya. Yang... Gorengnya, ini balik ini mau dinyak cek gini. Mas, Mas. Ura durak atau blast durak, ini kuwi kuwi golek totoblas lho kok maaf mas, ya. Oh cuma ojo, cuma orang-orang ngerti tujuan nih, nah, sama, ape, Mas ape. mas apa? Nah. Mas mas Montorne sih. Oh, lurus tapi.